Halo teman-teman, berjumpa kembali di video terbaru saya. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek apa ini, ini Relayang Joglo dari yang terbentang dari Solo Balapan hingga ke Kadipiro. Nah, ini untuk di wilayah mm, selatanya selatannya Palang Joglo atau JB176AB sudah diratakan semua bangunan di mana nih? Di kanan ya. Ini untuk di bagian kanannya, sudah rata. Dan untuk di bagian kirinya, bentar ini saya nyebrang. Untuk bagian kirinya, ya sudah rata juga. Ini, ini sampai sana. Saya akan coba ke sana. ini kan salah nih diratakannya seminggu lalu sehingga atau dua minggu gitu saya jarang update update proyek elektrifikasi atau proyek saya nih karena ya itu masanya satu gara-gara saya ada tugas yang harus saya selesaikan dua saya itu dua minggu lalu tuh loh. itu kan uh, baru masuk baru di masa-masa males gitu loh pengen keluar malas tapi di rumah juga malas ya akhirnya saya ya main gitu main keluar tapi enggak konten ini untuk di area sini juga sama sudah rata ini sampai sana ya saya ini ada tali ngelimper Ini sampai Solo Balapan Sudah rata Nah di segitiga Kembali Solo Balapan itu juga Ternyata juga diratakan juga Yang ke arah Solo Jepres juga dinyat, Juga diratakan Gak tahu itu besoknya buat apa Nah ini kalau tidak salah ini sembuh yang salah. Pokoknya ini Penanda 1 kilo, satu km dari stasiun Dari stasiun Solo Balapan gue ini. Kita kira harus isinya sampah semua nih. ini lebarnya kalau dihitung dari pijar nih, pijar balas nih, ke sana ya ke lebih kurang 10 meter Kalau yang sisi sananya lebih kurang ya sama sih sepuluh meter berarti kiri sepuluh meter kanan sepuluh meter ini coba saya terjalan nah di sebelah sini baru diratakan baru aja nah, saya tahu ya karena di sana ada traktor Traktor atau ekskavator lho. Papan informasi lengkung. nah di sini. Tiber. Nah, tuh. Di sini. Sana ketikun besar. Nah, dahulu di sini tuh kan kayak uh, bahasanya apa warung terus pokoknya bahannya dari kayu semua sih di sini kebanyakan dari kayu warung-warung liar gitu ya nah, ini eks ekskavatornya itu di sana juga ada dua ekskavator ini saya dulu ini ada bekas dus es gitu tempat jualan es nah ini yang pertama ekskavator yang ukuran kecil nah sini ada besi-besi yang mau kiloin kayak di ya dikiloin diambil jauh ya nah, pokoknya sampai sana lah setelah saya mau balik dulu nih agak nah, jauh dan nah, ini bentar lagi uh, ada kasemen sih mau lewat kayaknya ini silang dengan KLB kirim lokomotif CC300 itu di stasiun Kalioso kandak di stasiun sumber sumber berapa ya lupa aku sumber apa tuh yes, nanti tak tulis aja nanti itu CC300 nya tuh kayak awal gitu awal 7 menitan lebih jadi enggak jadi silang dengan bias dan Berhubungan servis di Kadipiro Untung tadi itu uh, Saya berhasil nyekat Walaupun kurang maksimal Mungkin videonya akan duluan yang Ini kayaknya Duluan ini Ini mungkin Saya upload besok Besok Kamis tanggal 9 Desember, terlalu jauh ya. Jalan segini aja udah capek loh. Tt ttt macet lagi. di sini tuh udah layang gitu bawahnya bilangnya lo kalau saya lihat dari marketplace nya tuh bawahnya juga kayak bangunan toko-toko gitu kayak ruko pokoknya jadi tempat komersil bawahnya nanti juga saya cantumin masih saya tampilin juga video marketplace nya di video ini tentunya ini ada catatan hati-hati hati-hati 100 meter ada pekerjaan kurangi kecepatan sih yang ngerjain siapa sih lupa aku yang ngerjain proyek ini PT apa tuh PT IP. kurang tahu saya nah, ini banyak beton-beton tuh nyangkut ini ada kabel kabel, apa kabel telepon apa apa ya, kita kabel. Ya, ini tas saya nyerang di sini, ini kuat ya. Nah. nih bengkel pindah di TPL. ini selokannya lumayan luas ya, satu meter kayaknya, dalamnya juga satu meter. Itulah sekian dulu teman-teman video update perkembangan proyek Relayang Joglo. Jika ada salah kata atau apapun itu mohon dimakan. Oh ya setelah ini saya akan menampilkan cuplikan dari video marketplace proyek ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Mantap.